Banyak banget teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang bertanya atau minta komentarnya tentang salah satu lagu yang lagi trending, yaitu lagu Aisyah. Kalau kita lihat video di YouTube yang trending, sih memang rata-rata tentang Aisyah, begitu ya. Yang pertama banget, yang pertama sekali yang perlu kita pahami bahwa kita perlu mengedepankan positive thinking. Itu ya, atau husnodon berbaik sangka, atau kalau dalam masalah hukumnya kita sebut asas praduga tidak bersalah. Jadi, kita yang pertama kita dahulukan positif thinking dulu, karena sifat orang beriman itu mendahulukan positif thinking. Kita berbaik sangka, yang menulis selirik ini maksudnya baik itu dulu. Yang pertama, kecuali nanti yang menulis selirik ini mengatakan dengan gamblang, dengan jelek, dengan jelas untuk menjelek-jelek, karena itu baru berbeda. Tapi yang pertama, tolong positive thinking. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa menggambarkan sosok seorang ibunda Aisyah dan romantisme hubungan beliau dengan manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya tidak semua boleh diceritakan secara umum. Ada hal-hal yang perlu dijaga adabnya. Ada hal-hal yang perlu dijaga. Ini penting. Jadi kami juga mendengarkan penjelasan dari beberapa ustadz yang sudah lebih senior dari kami Lebih banyak pengetahuan dari kami ketika mengomentari video ini Beliau memang menyampaikan ada bagian dari lirik-lirik ini yang sebenarnya adabnya kurang Jadi itu mungkin bagi teman-teman yang kontra atau ada yang melihat objektivitas dari lagu ini Tolong mungkin ada perbaikan yang diberikan Jangan hanya kritik tanpa perbaikan kan begitu ya ini penting, yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa kalaupun ada orang yang tidak suka dengan trendingnya Ibunda Aisyah Lagu berjudul Aisyah ini trending, kalau kemudian ada orang tidak suka dengan trendingnya lagu berjudul Aisyah Ada orang kemudian membenci Ibunda Aisyah atau tanda kutip na'uzubillah min zalik Menjadikan lagu ini sebagai objek yang tidak baik, sebagai bahan yang tidak baik, ini tentu juga tidak tepat ya seorang ahlu sunnah wal jama'ah, seorang muslim yang baik sebagaimana kita sudah bahas di awal awal-awal kita kedepankan, kemukakan uh, positive thinking husnonon, berbaik sangka itu yang ketiga, yang keempat yang perlu kita pahami dari fenomena trendingnya lagu Ibunda Aisyah ini sebenarnya alangkah baiknya ketika kita bercerita tentang Aisyah itu rasa-rasanya tidak lengkap kalau kita menceritakan kehebatan beliau yang lain yang lebih baik lagi kalau kita di dalam lirik lagu ini kami sudah baca berkali-kali kami sudah dengarkan lagunya itu mohon maaf ya ini kan sebenarnya lagu ini hanya bercerita tentang fisik atau jasad Ibunda Aisyah kemudian bercerita romantisme hubungan beliau dengan Nabi sebagaimana hubungan suami istri, manja-manjaan ya. Lomba lari, kemudian Nabi minum di bekas minumnya Ibunda Aisyah Sebenarnya kalau mau ditambah lagi romantismenya masih banyak Bahkan Rasulullah itu tahu bagaimana Ibunda Aisyah marah kepada Nabi dengan tidak marah itu pun bahkan tahu Artinya sebenarnya ada hal lain dari Aisyah yang sebenarnya banyak lebih hebat tidak digambarkan dalam lagu ini Mungkin kami memberikan saran ya Kalau judulnya Aisyah maka sebenarnya alangkah baiknya yang disampaikan itu semua tentang Ibunda Aisyah Beliau cerdas, beliau salah satu perawi hadis yang meriwayatkan hadis Nabi Kemudian Ibu Ndaisha selain cerdas, selain banyak meriwayatkan hadis Ibu Ndaisha ini adalah gurunya dari para ulama di zaman sahabat dan tabi'in Selain itu Ibu Ndaisha ini juga punya sifat beliau ini cepat mengakui kesalahan Penyabar pernah Rasulullah ketika ada hadisul ifki. Kita masih ingat ya, Ibu Ndaisha di fitnah karena pulang perang, ada masalah, kemudian Ibunda Aisyah di fitnah. Kemudian Nabi mendiamkan Ibunda Aisyah dalam sebuah riwayat ini satu bulan Itu sabar Ibunda Aisyah kemudian tanpa menuduh Nabi yang tidak-tidak Tanpa mencari orang yang memfitnah beliau, tanpa berlebihan membela diri, tidak Ibunda Aisyah tetap tenang, beliau menyendiri Ketika waktunya datang bantuan berupa ayat yang membenarkan Ibunda Aisyah dan ini hanyalah fitnah, Ibunda Aisyah langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bercerita Aisyah, kehebatan Ibu Aisyah itu banyak banget. Kalau kita cuma cerita tentang fisiknya beliau dan romantisme hubungan beliau, mungkin judul lagunya perlu diubah. Mungkin judul lagunya jadi fisik atau apalah begitu ya, judul lagu itu kan dibuat menarik Ibunda Aisyah yang cantik dan Pernikahan beliau yang menarik, oh silahkan mungkin. Tapi kalau kita beri judul Aisyah, maka alangkah baiknya. Semua tentang Aisyah dan kelebihannya kita kupas dalam lagu ini. Ini ini cuma saran, gitu ya. Ini cuma saran. Berikutnya lagi ada satu topik juga yang hangat di masyarakat kita bahwa perihal memang ibu Naisyah itu pakai cadar. Ibu Naisyah itu pakai cadar dan ini sepertinya di dalam lirik lagunya tidak disebutkan ya. Jadi mungkin alangkah baiknya bagi teman-teman yang merasa kurang cocok, kurang terima, mungkin diluruskan lagi begitu ya. Karena Ibu Daisha itu pakai cadar, dalam riwayat pakai cadar. Bahkan kalau kita baca tafsirnya Ibnu Abbas menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 59, bahkan zaman dulu cadarnya jauh lebih rapat daripada cadar di zaman sekarang. Terakhir sekali, bagi teman-teman ikhwan akhwat bapak ibu yang merasa pro kontra dengan musik, dengan lagu, Tolong jangan jadikan pro kontra tentang musik ini menjadi bahan utama Tolong kita bertoleransilah Bila memang ada perbedaan, kita terima perbedaan itu Kalau memang ada ulama membolehkan musik, silahkan musik yang bagaimana yang boleh Kalau ada yang memang melarang musik, totalitas musik seluruhnya dilarang, silahkan kita terima musik itu dilarang Yang penting bagaimana kita bisa menjadi dewasa dalam beragama Ingat, bila ulama berbeda pendapat, maka kita selaku orang awam tidak layak kalau kita menyalahkan orang yang berbeda dengan kita Tolong Kedepankan positive thinkingnya Tolong jangan memfonis yang salah dulu Tolong sama-sama menganalisa Mudah-mudahan Trendingnya lagu Ibunda Aisyah ini Orang lebih banyak lagi pengen kenal dengan Ibunda Aisyah Mudah-mudahan dengan itu Semakin banyak para wanita, para muslimah Yang meneladani akhlak beliau Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih